Jokowi dibuat kaget saat melintasi jalan terusan Ria Kudu, Bandar Lampung karena jalan yang dilewatinya rusak parah bahkan bergelombang. Dalam video yang beredar, mobil sedan berwarna hitam tersebut terlihat melintasi jalan yang berlubang, mobil yang ditumpangi orang nomor satu di Indonesia itu berjalan lambat untuk menghindari lubang-lubang. Jalan yang dilewati Presiden Jokowi tersebut memang terlihat rusak dan banyak berlubang. Saat melintasi jalan tersebut, Presiden Jokowi disambut oleh... Beberapa warga sekitar yang sudah menunggunya di tepi jalan, warga terlihat antusias dan senang ketika mobil yang ditumpangi Presiden Jokowi melintas melewati mereka. Bahkan, warga sampai teriak memanggil nama Jokowi dan mengucapkan rasa terima kasih, karena sudah berkunjung untuk <tuk> di jalan. Iya! Ya, cepet Aku Ini Pak Jokowi nih. Terima kasih ya, Pak. Bapak, ya. Kira -kira Tidak terjadi apa-apa. Selama ini. Kita melakukan kunjungan ya. ke jalan juga, Pak. Hah? Ke jalan kota, Pak. Ya, setelah ini saya mau melihat jalan-jalan yang ada di Lampung, ya. Kita datang ke Lampung karena banyak jalan rusak Kita datang ke Lampung karena banyak jalan rusak Kita datang gimana ya, ini, rusak, ya. ini melihat kita melihat inflasi melihat harga-harga tetapi juga ingin melihat infrastruktur utamanya jalan karena ini menjadi kunci biaya logistik itu sangat tergantung baik tidaknya infrastruktur yang kita miliki ya secepat-cepatnya secepat, jalan, jalan secepat, secepat, secepat, dimulai yang rusak yang kira-kira Provinsi tidak memiliki kemampuan, kemudian kabupaten tidak memiliki kemampuan, ya akan diambil alih oleh Kementerian PU. Utamanya yang jalannya rusak parah. Clear? Ya,